Baiklah persahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang menjelang sore hari ini Tentunya ada kabar bahagia, vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita Si geli, si cantik sang kejora, Lesti tentunya persahabat ya Kita lihat baru saja mengunggah sebuah postingan foto cute dan manja Persahabat ya bareng Rizky Bilar di akun Instagram pribadinya Masya Allah Luar biasa Pak sahabat ya kita lihat keromantisan kemesraan dari Leslar Masya Allah membuat kita bangga dan bahagia Apalagi mobil yang dikasih oleh Rizky Bilar langsung dipakai Pak sahabat ya aduh, Tentunya memang luar biasa Lesti dan Bilar selalu memberikan vitamin dan kebahagiaan untuk kita semua para fans dan kita lihat juga, bersahabat ada sebuah kalimat caption yang sangat luar biasa dari Lesti Kejora. Ini bentuk syukur dari Lesti Kejora, persahabat ya. Dan kita lihat juga, dalam sebuah kalimat yang dituliskan, ada kata-kata yang sangat luar biasa di sini. Bang ingin bacakan persahabat ya. Kalimat captionnya dituliskan bukan soal apa yang dikasih, tapi perjuangan dan proses yang ternyata. Udah dipersiapkan jauh-jauh hari Beliau sosok yang sangat bertanggung jawab Dan selalu menyenangkan Kakak makasih udah selalu bikin dedek ketawa bahagia Semoga kakak selalu dalam lindungan Allah Makasih udah sayang sama dedek ya kak Masya Allah luar biasa persahabat ya Kata-kata kalimat yang dituliskan Sungguh membuat kita semakin bangga padanya dalam postingan tersebut tentu banyak sekali komentar dan dibanjiri respon persahabat ya kita lihat ada sebuah komentar dari akun Chris Sebastian Bang Chris dan Koko Chris maksudnya persahabat ya berkomentar luar biasa kakak love dede masya allah persahabat ya kita lihat juga ada komentar dituliskan diberikan dari Bang Putra Siregar. Mengatakan prosesnya luar biasa dede Gak mudah harus buat dede nangis mulu Masalah mobil Lalu dibuat ketawa karena yakut buah Dan dilakukan terus berulang-ulang Gak capek kakak ya Masya Allah memang luar biasa banget nih Lesti dan Rizky Bilar mampu Membuat kita semakin bangga dan bahagia pada mereka berdua bersahabat ya Kita lihat juga Ada komentar diberikan dari akun Lesti Bilar Galeri Underscore Mengatakan tuh Masya Allah Lesti dah jadi ratu di tangan lelaki yang tepat Amin, Masya Allah persahabat ya doakan Mudah-mudahan Rizky Bilar adalah tentunya imam yang baik untuk Lesti Kejora Kita masih menunggu kejutan selanjutnya siang hari ini Mudah-mudahan ada kejutan yang paling bahagia diberikan Apalagi Grossman dan Bridgman Leslar sudah pada kumpul Mungkin ada sesuatu yang akan Diberikan dari mereka untuk kita semua. Para fans, tetap stay tune bersabat ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.